Ya oke okay guys, selamat datang kembali di gameplay Risto Saber guys. Nah seperti biasa kita bermain Hero Saber dan kita sebagai Hyper atau Core ya guys. Nah di sini saya bermain solo juga guys. Saya tidak bermain Mabaras, saya bermain solo guys. Dan kebetulan kita sebagai Hyper. Oke okay, dan kita mainnya seperti ini guys sekarang kita berada di monster hutan dan saya menggunakan hero saber kalau sebagai hyper kita bermain awalnya kita ambil monster hutan yang ini ya guys yang warna orange ini guys baru kita kesini atau kita ambil sekali dua juga enggak masalah tergantung teman teman ya guys Nah kita coba ambil sini saya sengaja mengambil monster hutan seperti ini biar kita dapat item pertama yaitu sepatunya di level level 3 guys kita sudah dapat eh, item seperti ini kita sudah dapat sepatu guys dan kita buat item kedua adalah hunter strike guys. Nah buat teman-teman sebelum lanjut ke videonya guys, alangkah baiknya silahkan support channel ini like, comment dan subscribe guys agar saya semakin bersemangat lagi guys. Oke okay, kita lanjut aja ke gameplay ya guys. ke kill Valley, guys Oke okay, dan kita coba back yang hancur hutan coba pantau dulu di sana ada Oke okay, guys Oh minta minion kali ya guys Oke okay. kita coba ambil tartelis ya oh, ada family guys Ah, oh, hampir saya kita tewas kita mundur aja nih Oh ah, sabar, sabar <laughs> cow. nya sepertinya nafsu ya guys sama sabir jadi dia kejar terus sabir tapi kita harus bermain sabir ini harus sabar ya guys eh jangan terlalu terburu-buru karena sabir ini heronya mudah mati juga guys enggak ada perlawanan kalau di ulti oleh lawan pasti kita tewas juga guys makanya kita harus berhati-hati menggunakan hero sabar ini kita harus manfaatkan ulti aja ya guys kita coba bantu di guys Oke okay. gas-gas ah di sini ada cowok tapi sabar-sabar Oke okay. sabar tisla terislah ini kita komparan trace lah ya guys. Dan super kita juga ada Rafael lah ya guys itu sangat mantap sekali guys. Oke bentar bentar kita harus seperti ini aja. Bentar kita rotasi ke cool line Ayo Valentine. Gas gas gas gas. Ayo ayo iritel. Aku kasih ulti kamu iritel. Kill kill. Oke okay, nice tewas-tewas Leslie <laughs> yang tewas coy oke bentar. kita main sabernya seperti ini aja guys kita jangan rusuh buff musuh guys karena lawan itu ada paku itu guys darahnya lebih tepal dari sabir jadi kita banyak curi-curi aja guys jangan terlalu berambisi guys tapi kita harus santai-santai aja oke okay, nice kita ambil arti ya guys kita coba ker ini semoga aja kita dapat arti ya guys ah dekau nice kita dapat tarte ya. kita langsung uti si support ya st ake nice. okay, was kita oke okay, nice tapi seharusnya tadi si lesnya guys yang kita ciduk aja guys ya oke okay lah tidak masalah itu coba kill nice <laughs> langsung ko guys Oke okay, mantap-mantap Ultimate siap oke okay, gas kan kalau udah siap bro sabar diselai sabar-sabar Oke okay gas gas kita coba ulti sih guys oh <tik> Rital Vigal ko <tik> ojo. sorry sorry kita coba hancurkan turut musuh ya guys di XP ini oke okay, nice kita coba hancurkan oke okay, hancur oke okay, gas gas gas XP XP gas Sabar-sabar, kita harus ambil monster ini ya guys, biar mix kita makin tambah guys. Oh, ada cow yang ngejar cow, cow. Udah tartil musuh, tartil musuh. Oke, okay, biarkan aja. <laughs> biarkan tartel musuh kita buat pod dulu guys ah oh, si cow tewas kau cow tewas cow oh kita dapat asis ya guys tidak masalah gas gas kalau ada sd seperti ini takut juga kalau kita main mabar guys pasti kita kalah guys Ayo Rafaela, gas-gas bantu-bantu supur. Nice, nice. Uh, kita dibantu oleh Rafaela guys sebentar, sabar. Oh, hampir saja kita tewas. Oh, kabur dia. Vale, aja macam-macam Vale. <gif> hampir saja guys kita tewas. Sakit juga si Vale ini ya, guys. Kalau lawan file yang sesakit-sakit ini, guys, kalian harus ambil tena, ya guys. Tapi bentar-bentar nanti kita akan ambil item-item yang ah, kita coba ulti. Oke, okay, KO, oh, guys. Baku itu hyper musuh, ka, oh, guys. Sabar, sabar, bro, sabar. Ah, kita coba Kimi dulu. Sabar, kita harus ada ultinya, guys. Ultinya belum ready nih, guys. Bentar-bentar, oke. Okay, sabar, oke. Okay, gas, gas, gas, bro. Gas, gas. Coba, STS. Oke, okay, nice. Ah, uh, triple kill. Ah, uh, gagal gagal coy gagal gagal Oke okay, beg beg beg sabar-sabar kita ambil monster hutan dulu guys Bear mm aja log Oke okay, siap siap-siap sabar-sabar nanti kita gaskan MM Leslie guys sabar-sabar Oke okay guys saya bukan top global Saber guys, tapi inilah pengalaman saya bermain hero sabir guys. Jadi saya mainnya seperti ini. Oke, item BOD-nya udah jadi guys. Oke, gaskan dulu gaskan. Kita buat apa ini guys? Nah, ini aja guys. pendang pembunuh bayangan. Oke, tewas. Ah, tewas kita. Oh nah, tidak tidak tidak. Gaskan-gaskan, gas-gas, gaskan. oke, okay, sabar-sabar, sabar, sabar. Saber, bo, oh, kena stun ya guys, Ayah, ada cowok, kita mainnya dari cowok aja dulu kita belum siap ya, oke okay, guys, ewas, kita dapat assist ya guys, oke, okay, gaskan, estes-estes, korban estes, ulti. Oh kita dapat asik guys perlu kita multi tewas kita Aduh tewas sabar coy coy coy coy. oke okay, sabar-sabar Bro si valenya sakit sekali guys bentar-bentar belum lihat game ini sabar itemnya belum jadi nanti kita akan buat Athena guys oke okay, gas-gas Ayo, mabar Tewas rata nih. Nice rata. Hah. Ah. Nice. Triple kill. Ayo maniak. Kemana Leslie? Bisa maniak nih coy. Sabar sabar, gas gas kan. Tau tewas kau Leslie. Kita hajar Leslie nih guys kita ulti jangan takut oke okay, guys kan n aja bro n n, n. oke okay, nice nice nice oke okay, terima kasih teman-teman publik yang udah mabar dengan nisto sabir guys terus terima kasih dan teman-teman silahkan support channel ini dengan cara like comment dan subscribe oke okay, kita kasih salam satu kami